Hari ini aku akan berpuisi dengan judul puisi ibu. Ibu, sembilan bulan lamanya kau mengandungku, kau berjuang melahirkanku, agar aku bisa melihat dunia, kau berjuang membesarkanku, agar aku menjadi anak yang berguna. Ibu, kau sabar saat aku melakukan kesalahan, kau memberikan bimbingan ketika aku bertanya kau selalu membantuku di saat-saat yang sulit Ibu kau memiliki rasa hormatku sepenuhnya jika aku memiliki pilihan aku akan memilihmu terlebih dahulu aku berjanji kelak akan menjadi anak yang berguna yang membanggakan Ibu untuk selamanya aku berjanji nanti akan membuatmu bahagia terima kasih atas jasamu ibu terima kasih ibu dari aku anakku wassalamualaikum